Yo, welcome back again, kembali lagi bersama gua dan Pak koboy Kita main Cowboy Cowboy ya, ya bosku ya. Kita main Cowboy Cowboy yang di WWG ini, World World Scope. Bawa modal seratus kita, bosku. Semoga aja kita bisa mendapatkan cuan hari ini ya. <coughs> Sorry, bosku, batuk kita. Oke, langsung aja kita gaskan ya bosku ya Seperti biasa bosku <coughs> Nah, aku lagi bantuk Kita gaskan langsung di turbo 50 ya bosku ya Gaskan aja di ber800 nggak usah ragu lagi, nggak usah takut Karena kita punya RTP ya bosku ya Kita punya RTP Weee anjir, langsung kan, betul kan Langsung disambar kan Mantap kali lah pokoknya ini Langsung disambat tuh, Yoi, sekitarnya. Wih, langsung dapet waktu, wad dia, Duh, mantap itu si Kumboi. Nah, ya, kali mah mantap. Oke, okay. full ini hampir full nih. Full ini udah weh dapet Mega dong, Yoi. Betul tiga ribu. Mega, Yoi, Go! Aku ini deket nih. Hmm pokoknya gak sampe belakang sih tapi lumayan lah nice ini semoga sih pak ya komboi yang laki cowok ini ada di depan sampai ke belakang kita langsung pasti auto cuan ya bos kira wah ternyata cuman dapet segitu tapi lumayan ya bos kira daripada lumayan pokoknya bagus lah lumayan nih. pokoknya jangan ragu untuk wih dapet lagi anjir banjir skaternya nih banyak kalau lu main WWE jangan ragu uh, untuk langsung gaskan dia turbo 50 bosku. Tapi ya ingat-ingat dulu jam gacornya bosku ya. Jam gacor yang gue mainin ini jam 1 malam ya bosku. Jam 1 malam di hari Rabu ya bosku. Biasanya kalau hari Rabu ini kan biasanya habis maintenance nih. Itu masih segar ya bosku. Masih wangi bosku ya. Belum terlalu campur aduk. <laughs> oleh berbagai macam segala rupa itu ya bosku jadi kita langsung gaskan kalau habis uh sampai belakang ini connect dia bosku yang kowe cewek ini tapi murah deh itu ya cewek murahan kayak eh, gitu wuh satu lagi dong biar ditambahin lagi oke eh, satu lagi satu lagi please tambahan wah ada apa bosku macam mana rupanya puluh 20000 ya gak apa-apa namanya juga gratisan ya bosku lebih baik Nice, dapat nice di luar kita, trot di luar pokoknya mantap sekali bosku ya Uh, langsung kita coba ditaikin lah B2400 kita gaskan di turbo lagi ya bosku ya lima puluh aja turbonya, gul langsung kan tuh trot di luar lima 75000 Enggak sia-sia gua main bet di ya, Bosku. Memang RTP yang gua main ini, ini di website yang mainin ini, ini, ini, nah, benar benar benar banget banget valid. Wow, gila gokil banget mantap ya mantul mantul, mantul. mantap mantul, pokoknya the best of the best ya website yang gua main ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, yang ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Si pak dikonek dan dia bergoyang-goyang gitu ya polanya Kayak uh, Aca-ca Oke okay, Skaternya mana lagi Ini kok okay, kita dapat sketern lagi Ayo dapet dong Satu lagi dong Uh, lumayan menguras ya bosku ya, lumayan menguras ya dari 100 ribu lebih. Oke okay, balik lagi 200 ribu. Agar ngeri ngeri sedap memang ya model 100 ribu perak itu bikinnya sedap ya. Kalau nggak etiknya lagi tinggi mah jangan jangan deh, jangan coba coba deh. Pasti kalian runtak bosku langsung. Apalagi kalau ngikutin bete yang bomeninnya. Gua saranin buat kalian yang main. Oh dapat kita. Dapat kita dapat lagi. Mantap bosku. Kalau kalian mau main kayak IG adanya kecil aja ya bosku. Ya, bad -bad kecil aja atau modalnya kecil atau modalnya gede ya bebas. Sesuken pokoknya ada 100.000 juga berani sih lu sendiri asal RTP-nya mendukung ya bosku. Dapat tambahan lagi kita jangan lumayan di RTP yang gak mendukung bosku ya langsung aja lu cek RTP-nya linknya ada di kolom komentar juga atau di tentang channel gue bosku ya langsung gas aja bosku kolom komentar atau di ke di tentang channel bosku coba kita sentak sentak dulu ya kita sentak sentak nih Aduh, wajahnya kenapa numpuk di situ nggak di samping aja Kalau di samping kan lumayan 4 kan? hmm. Nah gokil ini dong ah, Oke okay, kita coba dikwit dulu lah Main di Tadi belum main di Kita coba dikwit dulu Ya bosnya yang bos, Banyak-banyak 30 aja gila mm, mantap yoi gokil gila gokil skater skater skater ayo dong skater gue jarang banget ya kalau main di itu beli skater ya atau beli fitur ya beli spin gratis itu jarang banget gue main di wwg karena ya yeah, banjir di WWG itu seketerni banjir ya bosku pasti dapat lah kita kasih lagi lima puluh kali lagi ya HP ini kalau misalnya dapat kita buy spin ya bosku bukan bener langsung disamber lagi kita dapat langsung Gak pakai buy spin buy spinan ya bosku uh satu lagi tambahin lagi yuk ayo tambahin tambahin tambahin tambah kali dia? atau ya? Macam tapi macam Wow, dapat. ini apa itu? Itu sudah. kali ya? nggak apa, nice, ah, kita belum dapat sensasional ya ya, paling tinggi cuma di Mega doang ya. Super pun kita belum dapat tadi ya. Mega win, Super win, tapi ah, sensasional belum dapat ini. Oke, okay. oh, Auto. Oke, ya, kita dapat oh iya itu si juga ada Sur, jual murahan. Pak De dong, ayo Pak De. Mampirlah ke sini Pak De, satu lagi nih Pak De. Ya. Dua lagi deh. Ah, lumayan. Nah, lumayan. ini dia yang kita tunggu dan padahal Pak De cuma satu ruang di depan ya di kepala ya, di balkon. Eep, eh, balkon. Di kepala. Di rel pertama ya, Rel reel kepala ya bosku. Dapat satu sembilan puluh enam ribu Delapan puluh pade Oh gokil pade full pade Gila dari atas sampai bawah full Dan ini sampai atas keempat gokil Gimana kau sampai ke yang belakang Dapat berapa Gua anjay Gila Delapan ratus fix delapan ratus Asli Ih sembilan ratus bosku Ih wadinya keluar lagi bosku nambah lagi di depan ini ID satu ID dua yo i anjir tiga ratus lima puluh ribu yo gokil asli asli asli gue gak bisa ngomong apa apa lagi anjing wah anjir ID ini, ini dia oke kita wajib aja bosku ya di sini ya thank you banget bos Gue ucapin buat kalian yang selalu support gua selalu nonton video gua jangan lupa diaktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan apa update-update terbaru dari video yang gue mainin ini ya bosku ya, dari permainan-permainan yang gua upload ini, semoga kalian juga bisa cuan seperti gue ya bosku ya, dan gua gak lupa untuk bilang terima kasih, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.